Ide itu ditunggu atau dicari Jumpa lagi dengan saya, Yusuf Saya akan melanjutkan pembahasan kemarin Tentang tips menulis ya. Kalau kemarin kita sudah bincangkan Bagaimana menjadi seorang penulis Nah, hari ini kita akan mulai uh, membahas tentang tips bagaimana memulai sebuah tulisan. Yang pertama adalah ide, kemudian yang kedua proses penulisan, dan yang ketiga adalah tahapan editing. Ide, kadang-kadang ketika kita mulai sebuah tulisan yang baru, kita tinggal memulai saja tetapi tanpa adanya ide yang jelas, membuat tulisan itu tidak terarah. Meski kadang-kadang ketika kita proses menulis, ide itu bisa datang, ya, mengalir kemudian. Banyak para penulis yang dia merasa kesulitan dalam mencari ide atau menemukan suatu ide. Sehingga itu dijadikan sebuah alasan kenapa dia tidak menulis. Ya karena nggak punya idenya Saya mau menulis apa? Pertanyaannya adalah Ide itu ditunggu atau dicari? Ide itu bukan suatu yang Jatuh dari langit Melainkan sesuatu yang Semestinya bagi seorang penulis Dia harus dicari Ide dapat kita miliki Apabila kita memiliki pengalaman Sementara pengalaman ini ada dua, yaitu pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Kita mengalami sendiri suatu peristiwa, kita merasakan uh, suatu hal, ini bisa kemudian kita angkat dalam suatu tulisan. Tapi bisa juga uh, kita mendapatkan ide berdasarkan dari pengalaman tidak langsung, kita mendengar cerita orang lain, kita membaca buku. Makanya kemarin saya tegaskan bahwa untuk bisa menjadi seorang penulis, syarat utamanya adalah banyak membaca. Karena dengan begitu akan memperkaya pengalaman kita. Dan semakin kita kaya dengan pengalaman, maka semakin banyak ide yang kemudian bermunculan. Ya, soal ide, insya Allah nanti akan saya bahas secara khusus ya pada Uh, mungkin teman berikutnya Nah, kemudian yang kedua Setelah kita menemukan ide Kita uh, melanjutkan pada proses penulisan Ide-nya sudah dapat nih Tapi mau mengawalinya bingung Bagaimana solusinya? The solusinya ya diawali aja Perkara kesulitan dalam menulis Ini bukan hanya dialami oleh para penulis pemula banyak penulis-penulis yang dia sudah berpengalaman pun ketika mulai paragraf pertama kadang-kadang dia kebingungan Nah, solusinya adalah mulai saja. Apapun hasilnya. Kesalahan penulis pemula adalah dia sering ya, mencampur adukan atau eh, menggabungkan proses penulisan dengan proses pengeditan. Padahal ini dua hal. Atau dua tahapan yang berbeda. Jadi setelah kita memiliki ide, kita mulai proses penulisan. Dan yang ketiga, baru kita mengedit suatu tulisan. Proses pengeditan sendiri tidak secara langsung ya. Artinya ketika kita baru menulis, terus kemudian langsung diedit. Untuk penulisan-penulisan yang eh, tidak membutuhkan suatu pengendapan, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi untuk penulisan seperti puisi, cerpen, ataupun novel, kita membutuhkan satu tahapan di antara proses menulis dan proses mengedit, yaitu tahapan pengendapan. Ketika kita sudah berhasil menulis satu puisi, misal, kemudian jangan langsung diedit, tinggalkanlah dulu. Karena ketika langsung diedit, kita seolah-olah merasa bahwa karya itu sudah bagus. Tapi ketika diendapkan kita akan e, memberikan jeda ya Untuk merenungi kembali peristiwa-peristiwa yang kita alami Kemudian memberikan catatan-catatan Kekurangan-kekurangan yang kira-kira nanti akan dimasukkan kembali dalam tulisan itu Jadi itu teman-teman e, Tiga tahapan bagi seorang untuk menghasilkan sebuah karya Yang pertama adalah ide Kemudian yang kedua adalah proses penulisan Dan yang ketiga Editing begitu. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih.